untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Pada kesempatan kali ini ada info dari Papa Bilar, sahabatnya mengenai acara Sofi nih Tuh, para sahabatnya idola kesengan kita langsung menginfokan Buat warga Konoha jangan sampai lupa menyaksikan idola kita ini Lesti dan Billar akan tampil di acara Sofi yang akan disiarkan hari Senin tanggal 25 April Merza sahabat ya kita simak yuk di kalimat info dari Papa Bilal. Hai Sobat Sofi jangan sampai lewatkan penampilan aku dan Dedek Lamsti di acara Sofi Big Ramadan Style TV Soya yang disiarkan langsung pada Senin 25 April 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di Sofi Live, RCTI, SCTV, Indosiar dan YouTube Sofi Indonesia akan ada penampilan spesial juga dari nct dream serta sederet artis ternama indonesia juga tuh bersahabat itulah info langsung dari papa bilar mengenai acara sofi di tanggal 25 April semoga leslar menampilkan penampilan terbaiknya dan pastinya kita semua nggak sabar banget yang melihat idola kesayangan Leslie dan bilar akan duet barang di atas panggung sudah lama banget ya nggak melihat mereka tampil di tv Semoga selalu sehat dan bahagia Amin Berikutnya, para sahabat, kita simak juga ini ada info bahagia banget ya Karena sore hari ini Poles episode terbaru, para sahabat ya Jangan sampai lupa Warga konoha juga untuk menyaksikan menonton Acara Poles Kepo Ilesi yang akan tayang sore hari ini jam 5 Di aplikasi video.com Karena ini adalah episode terbaru, para sahabat ya Spesial banget nih setiap Tayang, kita disubuhkan episode-episode terbaru di acara Poles tuh Kita doakan yang terbaik juga ya, buat idola kesayangan. Semoga selalu lancar dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan. Momen info ini pun terpaksa dari pasal yang aku, Leslar Andes Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Poles new episode sore ini jam 5 sore di video.com. Jangan lupa persahabatnya di aplikasi video.com jam 5 sore Dan berikutnya kita simak juga persahabat ada info penting banget ya untuk warga kunohan dari Bang Boril Bang Boril menginfokan di persahabat ya siap beraksi nih tim anti bandit Lesnar Ini sih suatu kejutan lagi nih seperti yang akan dilakukan yang akan diberikan oleh Lesnar Entertainment Kita simak nih Unggahan berikutnya ini vitamin bahagia banget ya muncul juga oleh Papa Bilar diunggah video bareng BBL yang lagi diajak jalan-jalan bareng nih hari ini bersama keluarga kecilnya kita juga salvo dengan kalimat yang diposting latihan dulu dari sekarang buat nemenin Papa nonton bola Aduh Masya Allah banget ya sedari kecil sudah diajarin nonton bola ya Biar bisa menemani papahnya nanti Masya Allah semoga sehat selalu Dan tiga persahabat ada vitamin bahagia hari ini Yang akan selalu disuguhkan oleh idola kesayangan kita Di postingan ini pun persahabat Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Yakni dari akun Instagram Mama Fitri Anusko Lesler mengatakan di kolom komentar Pikirin nanti aja bang Kalau sudah gede katanya tuh Aduh Masya Allah banget ya kita juga lihat komentar berikutnya Dari akun Juju Bunda Anisa mengatakan Masya Allah gemes banget bang uh, Salpok banget ya sama BBL yang semakin gemes Semakin lucu dan makin ganteng Semoga BBL juga selalu sehat Menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang Amin Masih menunggu kejutan lain sahabat Dan falsinya vitamin terbaru berikutnya di hari ini